Saya bacakan dari media online muslimtrend.com dengan judul Komnas HAM Periksa Tim Forensik Polri yang Autopsi Brigadir J. Nah ini fotonya di kantor Komnas HAM ya. Di mana disini tim Suska Polri saat mendampingi tim forensik yang melakukan autopsi jasad eh, Brigadir J. Komnas HAM memanggil tim forensik Polri yang melakukan autopsi terhadap jasad Brig Brigfolio Suha Huta Barat alias Brigadir J. Tim forensik yang hadir ini didampingi oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Perwakilan tim khusus Kapolri Komjen Agung Budi Mariot Marioto menyampaikan Tim forensik ini hadir dalam pemeriksaan dan menyampaikan sesuai bidang keilmuannya. Tentu sudah sering ketika seperti ini, maka tim akan menyampaikan sesuai kompetensinya, kata Agung di kantor Komnas HAM Jakarta Senin 25 Juli 2022. Pada pemeriksaan oleh Komnas HAM dari tim forensik dipimpin Kepala Pusat Kodokteran dan Kesehatan Polri, atau Kapus Dokkes Polri, Brigjen Asep Henradiana. Tentunya dipimpin Pak Kapus Dokkes dengan timnya yang melakukan autopsi. Ujar Kepala Badan Intelijen dan Keamanan atau Kabah Intelkam Polri pada 2019 ini. Pemeriksaan terhadap tim forensik Polri merupakan bagian dari rangkaian penyidikannya. Sejumlah petinggi Polri lainnya turut mengantarkan tim forensik Polri. Salah satunya Kabar Eskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan Kabar Intelkam Komjen Ahmad Doviri. Komisioner Komnas HAM Khairul Ana mengungkap rencana memintai keterangan dokter yang melaksanakan autopsi jenazah Brigadir J. Namun tidak merinci nama dokter yang dipanggil untuk pemeriksaan. Senin siang, jam 13.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai, meminta keterangan dokkes atau dokter kesehatan yang melakukan otopsi, kata Anam. Aksi saling tembak itu melibatkan Brigadir Nopriyansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dengan rekannya Barada E dirubah dinas kepala divisi atau kadi profesi dan pengamanan atau propam Polri. Irjen Polisi Virdi Sambo akibat kejadian itu Brigadir J meninggal dunia. Ada dua laporan yang dilaporkan Kapolres Metro Jakarta Selatan dalam kasus itu, yakni terkait pelecehan dan pengancaman terhadap istri Virdi Sambo. Sumber berita atau artikel asli Rmol. Nah demikian informasi kawan dan sahabatku semuanya terkait masalah Komnas Ham ya, jadi saat ini eh, tim sus yang dibentuk oleh Kapolri terus bekerja ya sekarang sedang ya ini juga sedang mengikuti uh, pemanggilan dari Komnas Ham terhadap tim tim forensi Polri yang kita bicarakan tadi kawannya nah artinya ya kita berharap semua terbuka sesuai dengan fakta sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan demikian saya mengajak sahabatku rakyat Indonesia yang terus mengikuti perkembangan ini agar kita tetap sabar menanti ya menanti bagaimana hasil daripada uh, tim susi yang dibentuk Pak Kapolri ini nah dan rencana hari Rabu juga akan ada autopsi ulangnya di Jambi yang mana di situ juga akan dibantu dari uh, tim dokter TNI Tiga Matra, ya. Ini terus berkembang. Sehingga saya berharap kepada saudaraku yang sekarang masih terus viral saya lihat di media sosial, baik di TikTok maupun di YouTube dan di grup-grup WA, -grup terkait adanya asumsi-asumsi atau uh, persepsi. Ya, oh, secara perorangan dilakukan oleh sahabatku rakyat Indonesia. Di sini saya hanya bisa mengingatkan sahabatku agar menghindari berasumsi sesuai dengan oh, pemikiran sendiri, karena ini bisa menimbulkan oh, fitnah. Jadi kita berdoa saja dan yakinlah bahwa dengan adanya tim sus yang dibentuk oleh Pak Kapolri ini, yang kemudian dibantu juga dari tim dokter TNI untuk. Oh, melakukan otopsi ulang maka akan semua akan terbongkar dan semoga orang-orang yang terlibat dalam peristiwa ini juga bisa menyampaikan informasi ya sebenarnya tidak perlu ada yang ditutup-tutupi tidak perlu apa yang berusaha untuk ditutupi ya siapapun yang terlibat yang mengetahui langsung kejadian meninggalnya Brigader J Sehingga ini tidak buang-buang energi Tidak buang-buang waktu Setiap orang harus bisa mempertanggungjawabkan Masing-masing apa yang dilakukannya Karena bagi yang mempercayai akan adanya Tuhan Percayakan agama yang dianutnya Jika perbuatannya itu tidak disampaikan dengan jujur Alias berbohong pengadilan Tuhan masih menanti pengadilan akhirnya pasti menanti maka sebaiknya <tuh> siapapun yang terlibat dan yang mengetahui kejadian ini sebaiknya disampaikan secara benar ya. dan ini terus oh, berjalan ya dan terus berjalan ya kita doakan saja kawan semoga seluruh tim baik dari tim sosial yang dibentuk oleh pak Polri, dan seluruh baik tim dokter, dan yang lainnya, yang ikut terlibat dalam penyelidikan dan penyidikan uh, kasus ini, uh, semoga mereka semua diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, diberkahi umur yang panjang. ya Karena semua fokus ke sana. Karena saya uh, berpikir, Mungkin Presiden Republik Indonesia pun Pak Jokowi bahwa nanti hasilnya ini. Karena Presiden sudah pernah mengatakan agar permasalahan ini diusut sampai tuntas. Ya diharapkan hasil penyidikan ini terbongkar semua sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Atau sesuai kejadian sebenarnya. Sehingga bisa diketahui eh, seperti apa kejadian yang sebenarnya. Demikian kawan, bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI Harga Mati.